Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Para pemirsa kembali bertemu dengan channel saya Jawa Kawedar. Semoga para pemirsa dalam kondisi yang sehat Selalu mendapatkan kebahagiaan baik siang maupun malam Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menyambung tentang Weton. Kebetulan sekarang ini saya akan menyampaikan tentang weton Pon yang berhubungan dengan watak, sifat, karakter juga rezeki baik pekerjaan maupun jodoh pinasti. Watak serta sifat dan karakter juga jodoh seseorang itu bisa dilihat dari hari dan pasaran yang biasa disebut dengan Weton Jawa Biasanya orang Jawa itu Lebih mementingkan wetonnya Daripada tanggal lahirnya Karena dari hari weton Seseorang ini bisa dilihat Dari karakternya Walaupun tidak 100% itu tepat Tetapi perkiraan watak Yang dirunut berdasarkan Weton hari kelahiran ini Tidak bisa dianggap remeh hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang untuk menuju rumah tangga. Nilai Neptu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilainya 7 sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18. Yang terendah adalah hari Selasa Wage, Neptunya 7 dan yang paling tinggi adalah hari Sabtu Paing. Yang neptunya, 18. nah, dari nilai neptu ini, kemudian semua mencakup karakter dan watak seseorang. Ini semua bisa diketahui. Hari pada umumnya itu ada tujuh, yaitu dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran, pasaran itu dari Legi sampai dengan Kliwon, dalam Petung Jawa. Ada yang dinamakan paringkelan di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan Roman Atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti Selain watak juga sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu Paringkelan Roman atau jodoh pinasti itu ada lima yang disebut Satu seri Dua lunggu tiga gendong, empat loro dan lima pating. Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjuduan baik pasangan calon pengantin yang laki-laki maupun calon pengantin yang perempuan. Lalu keduanya disatukan dan dijumlahkan. Ketemunya berapa? Kemudian dikurangi lima dengan kelipatannya. Kemudian sisanya berapa? Kalau sisa satu, maka jatuhnya di paringkelan seri Lalu sisa dua, jatuhnya lungguh Sisa tiga, jatuhnya Gindung. Sisa empat, jatuhnya Loro. Dan kalau tidak ada sisanya, jatuhnya pati Ini yang harus dipahami untuk perjuduan antara weton laki-laki dan perempuan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 Orang hidup juga harus nyandang Tetapi jangan sampai nyandang utang, Apalagi nyandang susah Ini perjalanan yang sangat ruwet sekali Kemudian punya kemauan apa saja Baik besar kecilnya Harus terlaksana Dan bisa tercapai Nah ini yang perlu kita benahi dari sekarang Mari kita cari jalan keluarnya Mudah-mudahan perjalanan kita untuk kedepannya, menjadikan perjalanan yang lebih baik dan menjadikan kehidupan yang bermakna, karena seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita inginkan harus bisa tercapai dan sangat sempurna. Artinya, sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih. Kalau kurang, mau cari kemana dan kalau lebih juga mau ditaruh di mana. Ini yang harus kita benahi dari sekarang. Sekarang saya akan menyampaikan tentang watak, sifat dan karakter maupun pekerjaan yang cocok juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang wetonnya Senin Pon. Dalam hitungan weton Jawa, Senin Pon memiliki jumlah neptu 11. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Senin itu nilainya 4. Pasaran Pon nilainya 7. Sedangkan neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh, dan rezeki. Weton Senen Pon, dalam Petung Jawa diyakini memiliki kamarokam Alas Tutin. Ini menunjukkan orang weton Senen Pon memiliki sifat yang sangat keras hati, angkuh, suka membantah, dan sering ada masalah. Namun demikian, mereka termasuk orang-orang yang sangat cerdas dan positif serta kreatif dan yang paling bagus lagi mereka tidak tegaan jika melihat orang lain dalam kesusahan. Nah, jika Anda lahir di hari Senin pon, simak terus video ini kalau untuk mengetahui watak serta sifat dan jodoh pinasti. Watak orang-orang Peton senenpon berdasarkan kamarokam arah tuding peton senenpon ini biasanya mereka memiliki hati yang keras mereka tidak bisa didikte oleh orang lain dengan kecerdasan yang dimiliki mereka akan membantah semua orang yang dianggapnya salah dengan logika berpikirnya ucapan dan bantahannya yang keluar dari mulutnya biasanya akan diterima oleh banyak orang. Orang yang lahir dari Senenpon biasanya juga orang yang takabur dan sering ada masalah. Terlepas dari karakter yang buruk yang dimilikinya itu, orang ini juga mempunyai jiwa pemimpin dan bisa menjadi pelindung. Dia seorang penolong bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan wawasan yang luas yang dimilikinya, membuat dia dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Dan mereka ini orang-orang yang sangat dermawan serta ikhlas jika memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak dibarengi dengan pamrih apapun. Kemudian, tentang pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan bakat yang dimilikinya tadi serta sifatnya yang tak bisa didikti, maka orang yang lahir dari Senin Pon akan lebih cocok menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam pemerintahan maupun pemimpin dalam usahanya, jika Anda lahir di hari Senin Pon, Anda lebih menyukai semua kegiatan yang mengasah kepemimpinan Anda. Kemudian, tentang rezeki, orang yang lahir di hari Senin Pon biasanya dapat hidup berkecukupan. Orang ini saat lahir ke dunia, mereka akan menjadi bayi yang membawa keberuntungan bagi keluarganya. Usaha bapaknya akan lancar dan penghidupan keluarganya dari sisi ekonomi akan membaik. Hal ini berlaku bagi orang-orang atau bagi ayahnya yang memiliki neptu lebih kecil dari hari Selosopon, Minggu Legi dan Jumat Wage. Namun jika nilai Neptu bapaknya lebih besar dari 11, maka hal yang berlaku adalah sebaliknya. Kemudian soal jodoh pinasti. Orang yang lahir di hari Senin Pon akan sangat baik jika berjodoh atau menikah dengan orang-orang yang memiliki weton 10, 15. Nilai kedua Neptu ini bisa ditemukan di hari Minggu Legi dan Selasa Pon. Rebu Kliwon, Pon juga Jumat Pahing. Bila berjodoh dengan orang yang memiliki weton seperti yang saya sampaikan tadi akan memperoleh kemuliaan hidup dalam berumah tangga. Rumah tangganya akan langgeng, dikaruniai banyak anak, juga rezekinya yang melimpah. Karena menurut petung Jawa, orang yang lahir di hari Senin Pon dan ketemu dengan jodoh 10 dan 15, dinamakan ketemu jodoh pinasti menurut Hari dan Pasaran. Kemudian artinya Ringkel Somaan yang berasal dari Sri Lungguh Loro Loropati. Sri Sri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjuduan yang ketemu hitungan Sri, biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus sehingga kehidupannya akan senang. Kemudian jatuh di Lungguh atau yang nomor 2. Lungguh itu bisa kedudukan atau jabatan, tetapi yang negatif adalah duduk yang diam. Duduk yang tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, tidak mau berkarya, selain hanya duduk dan diam saja. Perdudukan yang ketemu nomor 2 atau Lungguh biasanya hanya mengharap belas kasihan orang lain. Menjadi pengangguran yang berkepanjangan, tidak mau berusaha. Pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari orang lain. Kemudian, yang ketiga, gendong. Gendong itu membawa beban. Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat. Lalu, yang keempat, jatuh di loro. Loro itu artinya sakit. Perjudulan yang ketemu hitungan nomor 4 atau Loro biasanya sering sakit-sakitan baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki Ini akan selalu bergantian Kemudian yang kelima, Pati Pati itu artinya mati, menuju pati Dalam perjudulan yang ketemu hitungan nomor 5 atau kosong Ini menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar Karena ini bisa mati rezekinya juga bisa mati orangnya Dari pihak pengantin Atau salah satu dari kedua orang tuanya Orang tua laki-laki maupun orang tua yang perempuan Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah Tetapi ketemu jodohnya bukan weton jodoh binasti Solusinya anda harus cari hari pernikahan anda pada waktu itu jika Menikah pada waktu itu umpamanya jatuh di hari Minggu Kliwon. Pada hari Minggu Kliwon atau setiap Minggu Kliwon, anda wiradati atau disarati dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti anda harus menikah lagi, tetapi anda disarankan untuk membuat selametan atau bancaan dengan sarana tumpeng yang dilengkapi dengan urapan juga telur ayam 20 yang ditaruh mengelilingi tumpeng tadi Syukur-syukur ada ayam ingkung serta nasi uduk serta buah-buahan Kemudian undang teman-teman atau sahabat-sahabat Anda dan katakan bahwa pada hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan baik siang maupun malam, seperti saat kami berdua dulu menikah. Kalau ada teman yang dianggap atau yang dipandang bisa membacakan doa, silahkan Anda minta tolong untuk pemimpin doa dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk membangun nikah ini, bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon. Kalau memang rezeki anda bagus, tetapi kalau kondisi ekonomi kurang mendukung, paling tidak minimal anda lakukan setiap tiga bulan sekali atau setiap 105 hari sekali, anda membuat banjakan atau tumpengan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan bagi para pemirsa, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? seperti kebiasaan orang yang merayakan pernikahannya setiap tahun. Orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang sakral yang dipakai hari dan pasaran, bukan tanggal Masehi atau tanggal Jawanya. Demikian penjelasan tentang watak, sifat dan karakter sekaligus pekerjaan juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Senin Pon. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Jika ada tutur kata atau cara penyampaian saya yang kurang pas atau mungkin tidak berkenan Saya mohon maaf Rahayu Rahayu Rahayu Sagungi Dumadi.